Dalam kehidupan, setiap insan pasti pernah berada di bawah titik nadir, terpuruk dan tak punya harapan untuk melanjutkan hari-harinya. Namun percayalah, segala hal di dunia ini tidak ada yang kekal, semua akan berlalu. Begitu juga dengan permasalahan hidup, agar masalah cepat teratasi dan tidak menjadi beban hidup, ada baiknya kita mencoba berpikir positif dan menjauhkan dari pikiran negatif. Meski terdengar sulit untuk dipraktikkan namun berpikir positif ketika tertimpa masalah akan membuat kita dapat mengambil hikmah dari semua masalah yang kita alami. Bahkan ketika kita mampu berpikir positif dan jernih, kita mampu menemukan solusi terbaik dan... Selain itu, terkadang kita membutuhkan kata-kata motivasi dari para ahli agama untuk membuat hidup kita semakin semangat. Selain untuk memberikan semangat, Kata-kata motivasi hidup juga akan menyadarkan kita untuk terus mensyukuri nikmat kehidupan. Kita bisa saja sedang terpuruk saat ini, tapi masih banyak orang yang memiliki keadaan lebih buruk lagi. Nah, untuk itu mari simak kata-kata motivasi hidup islami penenang jiwa berikut ini. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi dia melihat hati dan amal kalian. Nabi Muhammad alaihi SAW Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Umar bin Khattab Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ali bin Abi Talib Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jawz Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Talib Dosaku sangat membebaniku, tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmatmu, Ya Allah, ampunanmu lebih besar. Imam Syafi'i Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Habib Ali Zainal Abidin Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Ajim Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakan urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang. 5 hal, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.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 Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Sibli Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Umar bin Hatab Bersyukur atas keterbatasan yang kamu miliki karena hal itu memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Apapun yang terjadi dalam harimu yakinlah bahwa semuanya adalah kehendak dan rencana Allah untuk kebahagiaanmu. Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya. Berbuat baik tidak perlu banyak orang yang tahu, yang penting itu banyak orang yang kena dampaknya. Sesungguhnya Allah sangat membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam hal urusan akhirat.